Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu orang yang dimana dijuluki dengan Algojo Hukum. Jika kemarin kita telah membahas tentang para penegak hukum dan aparat hukum yang menjadi teladan kisah-kisahnya dan menjadi contoh bagi para jaksa dan para polisi di Indonesia. Kali ini kita memberikan salah satu contoh orang yang dijuluki Algojo Hukum ini tersebut. Sebagai contoh bagi para Mahkamah Agung saat ini, ini adalah uh, requestan salah satu subscriber saya untuk membahas tentang tokoh yang satu ini. Beliau disebut dengan Algojo Hukum karena fonisnya yang cenderung memperberat hukuman bagi para koruptor-koruptor di Indonesia tanpa ampun. Beliau adalah almarhum Dr. Artijo Alkostar SHLLM. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya dan klik tombol lonceng untuk bersama-sama kita. Kembangkan channel ini. Mari kita bahas tentang Bapak arti jual kosta di bongkar tuntas. Uh, kenapa tidak hukuman mati? Sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu terus terang saya ini hidup orang tergantung di Palu ini berat dan bebannya juga berat ketika mengambil keputusan itu. Apa jadi pak pertimbangannya sampai mengetok set tambah. Bapak Artijo Alkostar SHLLM, beliau lahir pada tanggal 22 Mei 1948. Beliau dulu adalah seorang pengacara hakim dan akademisi hukum di Indonesia. Beliau juga pernah mengajar menjadi dosen di Fakultas Hukum di Uii Yogyakarta dan beliau juga pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Mahkamah Agung RI. Beliau terkenal dengan yang cenderung memperberat para terpidana kasus korupsi dan dissenting opinion yang ia keluarkan dalam setiap perkara-perkara besar pada akhir hayatnya beliau menjabat menjadi pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 hingga 2023 sedikit profil beliau, Bapak Artijo Alkostar lahir di Situ Bondo, Jawa Timur ayah dan ibu dari Bapak Artijo Alkostar ini berasal dari Madura dan ia menamatkan pendidikan SMA-nya di Asem di Situ Bondo Artijo mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum UII Universitas Islam Indonesia pada tahun 1976 dan dia mendapatkan gelar Magister LLM di Universitas Chicago Amerika Serikat pada tahun 2002 di Nordham dan ia juga pernah menempuh pelantikan pengacara hak asasi manusia di Universitas di Kolombia selama 6 bulan bagaimana ini tidak dibahas ya? setiap keputusan yang beliau buat untuk para koruptor itu membuat para koruptor menjadi putus asa karena apa setiap para koruptor yang ingin mengajukan kasasi ke mahkamah agung justru putus asa apabila yang memimpin persidangan yaitu Bapak Artijo Alkostar kenapa guys? karena saat mereka memberikan kasasi justru bukan keringanan yang diberikan oleh Bapak Artijo Alkostar tetapi justru pemberatan hukum yang diberikan oleh Bapak Artijo Alkostar tersebut akhirnya para koruptor yang ingin memberikan kasasi sebelum pengadilan mereka justru malah mencabut kasasi kasasi tersebut karena udah putus asa duluan lihat yang memimpin sidang yaitu Bapak Artijo Alkostar sempat diwawancari oleh Najwa Shihab pada tahun 2018 beliau mengatakan, apa yang saya lakukan saat ini itu bukan karena saya memberikan hukuman seberat-beratnya tetapi saya memberikan keadilan yang sesuai dengan hukum dan membuat jerah para pelaku-pelaku korupsi dan menjadi pelajaran bagi warga di Indonesia untuk tidak berkorupsi sepanjang menjadi Hakim Agung, beliau pernah menangani dan menyelesaikan berkas di Mahkamah Agung sebanyak 19.708 perkara Bila rata rata selama 18 tahun beliau setiap tahunnya menyelesaikan 1095 perkara setiap tahunnya Dan beliau pernah mengakui dalam catatan Najwa beliau selama 18 tahun menjadi mahkamah agung Dari tahun 2000 hingga tahun 2018 beliau tidak pernah mengambil cuti Karena apa? Saking banyaknya perkara yang beliau urusi ditakutkan ada satu berkas yang ketinggalan Atau telat ketika mengurusin perkara Bayangkan 18 tahun tidak mengambil cuti Demi urusan pekerjaan saat dia menjalani menjadi Mahkamah Agung karena banyak orang yang bilang bahwasanya Mahkamah Agung ini adalah keputusan terakhir final di pengadilan maka mereka disebut juga dengan tangan Tuhan. Semua keputusan itu finalnya di Mahkamah Agung tanpa diganggu, tanpa digugat. Nah, sebagai pelajaran, saya di sini akan memberikan banyak-banyak kasus besar yang pernah diurusin oleh Bapak Artijo Alcostar selama menjabat menjadi Mahkamah Agung. Beliau mulai menangani perkara pada tahun Februari 2000, 2001. Yaitu menangani perkara kasus korupsi yayasan dengan terdakwa mantan presiden Indonesia Orde Baru yaitu Bapak Soeharto. Yang ketika itu majelis hakimnya dipimpin oleh Syarifuddin dan Sunu Wahadi. Karena putusan perkara ini dihentikan akhirnya dengan dissenting opinion oleh Bapak Artijo tetap diteruskan. Dan Bapak Soeharto tetap di tetapkan sebagai terdakwa dan menjadi tahanan kota hingga beliau sembuh. Beliau mengawali karirnya di Mahkamah Agung dengan menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Soeharto. Wow, ngeri banget ya guys ya. Akhirnya dituskan pada tanggal Juni 2001, beliau menangani kasus Bang Bali yang sempat menarik seseorang yang bernama Joko Chandra. Dan sebenarnya Joko ini telah dibebaskan. Tetapi karena Bapak Artijo tidak setuju, akhirnya dipanggil kembali dan dipenjarakan selama 2 tahun dan denda 15 juta insider tiga bulan kurungan. Lalu permasalahan yang ketiga pada tahun 2005 September, beliau menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Nangroh Aceh Darussalam yaitu Abdullah Puteh. Dalam kasus korupsi ini, beliau melakukan korupsi dengan pembelian helikopter Mi-2 Rostov buatan Rusia. Akhirnya, Mahkamah Agung menghukum Abdullah Puteh 10 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan, kurungan dan membayarkan ganti rugi sebanyak 6,5 miliar. Untuk masalah yang keempat, beliau pernah menangani kasus pilot Garuda Polikarpus Budihari Priyanto yang terlibat dalam pembunuhan aktivis Munir pada Oktober 2006. Putusan tersebut membatalkan vonis 14 tahun penjara yang menjatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Artijo akhirnya melakukan dissenting opinion dengan dua hakim lainnya, Iskandar Kamil dan Adja Sonjaya. Menurut Artijo, Polikarpus terbukti terlibat dan harus dihukum seumur hidup. Jadi ada salah satu orang pilot yang terjerat kasus pembunuhan aktivis Munir dan harus dipenjara seumur hidup karena dissenting opinion oleh Bapak Artijo Alcostar. Hingga mencapai 2015, Artijo memperberat hukuman bagi ketua umum Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum karena terpidana korupsi kasus Hambalang di zaman era Bapak SBY dan dijerat 7 tahun penjara ditambah oleh Artijo menjadi 14 tahun penjara. Jadi di sini keren ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Artijo ini bukan memperingankan para kasus korupsi Tapi memperberat para kasus-kasus koruptor dan terpidana korupsi Dan ada juga yang seri, yang baru-baru ini lepas Yaitu mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat yaitu Angelina Sonda Yang saat itu beliau ditangkap pada November 2013 Yang sebelumnya beliau difonis 4 tahun penjara Karena majelis kasasi dimimpin oleh Artijo Akhirnya ditambah menjadi 12 tahun penjara. Dan selain itu juga, Artijo pernah memperberat vonis advokat kondang OC Kaligis dari 7 tahun menjadi 10 tahun penjara dan memperberat hukuman mantan kemendagri Irman dan Sugiharto yang terlibat proyek korupsi KTP hingga hukuman bagi ketua umum partai pks lutfi hasan Ishak yang dijerat korupsi karena impor daging sapi ditambah dua tahun menjadi 18 belas tahun yang kita juga baru tahu tahun kalau nggak salah dua tahun lalu itu mbak najwa sihab kerap datang ke lapas suka miskin untuk menemui e, ketua umum partai Keadilan sosial ini yaitu bapak Lutfi Hasan Isad yang di mana fasilitasnya sangat mewah dan akhirnya ketika itu ketua lapas Sukamiskin ditangkap oleh KPK bahwasanya ada namanya penyuapan yang dilakukan oleh para napi napi pada kepala kepala lapas di suka miskin sebelum kita tutup pembahasan ini ada ada salah satu kata yang diberikan oleh bapak Artijo Alcostar Ketika beliau dilantik sebagai dewan pengawas KPK Apa sih kata-katanya? Negara kita jangan sampai kumuh dengan korupsi Apapun yang dapat kita perbuat Ya kita perbuat Kita cinta dengan negeri ini Suatu saat republik ini akan bebas dari korupsi Tapi harus bertahap Jadi guys Yang harus kita contoh dari bapak Arti Jual Kostar ini adalah kesederhanaannya Keteladanannya Anti suap Dan tidak ada toleransi bagi para korupsi-korupsi Ya semoga kita berdoa Semoga Beliau sehat selalu dan beliau tenang di alam sana dan semua jasa-jasa beliau dikenang oleh rakyat Indonesia karena kita lihat bahasanya ada berita baru-baru ini ada salah satu Mahkamah Agung yang justru malah menerima suap sebesar 2,2 miliar dan beliau bagi dengan para para PNS-PNS di dalamnya yaitu Bapak Sudrajat Dimyati bayangkan seorang penegak hukum pengadilan hukum yang finalnya ada di Mahkamah Agung justru terjerat kasus suap sebanyak 2,2 miliar. ini kan mengerikan guys. sudah tidak ada yang bisa dipercaya lagi di negeri-negeri negeri ini. dari pihak polisnya udah berbohong, dari pihak pengadilannya udah korupsi, bahkan dari pihak makamnya juga, juga korupsi. kan kita bingung nih. apa yang harus kita lakukan untuk negara ini? maka kita harus mencontoh para terdahulu-terdahulu kita untuk memberikan keteladanan yang terbaik. Memberikan integritas yang terbaik untuk pelayanan rakyat dan negara kita ini Karena kita kan ketika sudah menjabat menjadi pemimpin di negara ini Kita sebagai pengabdi negara dan pengabdi masyarakat Maka jangan sampai kita membelok dari apa yang kita cita-citakan dalam menjadi pemimpin di Indonesia ini Oke guys, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh